Seiring jauhnya waktu, ku jadi disapu ratu Jadi saya jangan pergi menjauh Dimana? Kau sutukar deng sapa Sembayang patuhan kau suara dan dia Kau hadirkan luka Rasa kau beda, kau punya sifat berubah Teras sama teras seperti, pertama kali berjumpa Kau linca main belakang, kau punya cara tauncan Dari awal kau rancang, sip sayang kau main sa coba curang. untuk sembuhkan, sa luka Jika saat ini sebelum terima, kau tukar Sa cinta dengan dia, percaya Kupu caption historiko sudah bahagia Janjikan What's wrong baby, kau terbilang bilang kenapa Bu buat teh yang baru datang. Kau kasih luka sapu hati demi rasa nyaman dan keluarga semua yang tahu. Sulitku kan, Minang? Apa-apa yang buat kau mau pergi? Kau tahu, sa dulu jangkau main hakim sendiri sapu hati. Hanya karena